Ketiba tiba di stasiun Wates Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Wates kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk akses video keluar stasiun Wates berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Barang memasuki Stasiun Wadas, terima kasih. Thank you. Thank mm -hmm. you. Thank you.